kelihatan uh. ada yang au, au uh. Ada yang aneh-aneh, aduh, sayang uh. banget, sayang. Uh, inisiasi cukup baik dari Oki. Ditempel terus. Ini yeah, gue bingung nih, hari ini harus happy apa sedih nih? Dua ini smooth sih, gue bilang. dua duanya bagus. bagus. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Gep, Gila, ngeri-ngeri. Ini hari yang paling mengerikan nih, Geb. Ada apa nih? Ada apa nih? Ini gue bingung nih hari ini harus happy apa sedih nih? Kenapa tuh Kenapa? Episode terakhir soalnya, Geb. Karena apa? Ini final, Geb. Final, banget, ngeri banget. kita udah nyampe di final. Di partai final. Di partai finalnya ada dua-duanya drift ngeri nih, Geb. Yang satu, uh, anak lama banget sering juara ini itu ada bang Adit. Ada Adit ketemu sekarang yang lagi naik daun banget nih Gap. baru ganti kit yang ada Om Oki, Oki. waduh ngeri ngeri ngeri pokoknya kita lihat nanti gimana hasilnya oh, oh ya acara ini acara RCTV Drift Challenge ya keb ya gitu. Drift Challenge udah di babak final itu uh, disponsori disupport oleh Helihantoy sebuah temen-temen gitu. nih yang mau nyari part-part RC Momen RC itu di helihan aja langsung, ada RC Drift ada, Touring ada, uh, Adventure ada, bugir ada, ah lengkap deh pokoknya. Langsung aja ke helihan di lokasi Jakarta Timur, cari aja helihan toys. Oke, okay, sampai ketemu sen. Oke, okay, sekarang kita udah ketemu sama para jagoan-jagoan kita, ya. Para finalis kita, ya. Yang satu Bekasi Prime, Bekasi Prime. Oh, yang satu Mas Mas SCBD B. D. Geri, geri, geri, geri, geri, geri, uh, geri, harga geri, geri, geri, geri, geri, geri, geri, dong, geri, oh, Harga geri, geri, geri, geri, harga kitnya, Oke, jadi kita udah ketemu sama dua finalis kita ada Om Oki dan Om Adi. Tuh, wow, ngering ngeri, ngeri, ngeri. Oh. Ini udah di penghujung nih, Guys. Apa nih hadiahnya nih, Guys? Sampai final gini nih. Ini akan ada body body clear dari body. helihan ya. Ngeri-ngeri banget. Bodinya melek apa, nanti Oke, sekarang kita Peraturannya oh. kasih lagi enggak nih cara-caranya nih? Peraturannya mesti dibacain lagi kan nih? nggak oh, salah ya udah ngerti bahan, lah ya ngerti, pokoknya ya. tiga babak, babak best bestu langsung menang oke okay. okay. kita langsung race Oke okay. sebelum rest kita tentuin dulu siapa leader siapa so, Cesar kita sit biasa aja yang menang leader Sweet Indonesia, leader Indonesia oh, aja oke 123 Oke oke leader duluan oh, leader <laughs> ini yang paling <mana, laughs> <nih? Ini laughs> <laughs> enggak enggak pakai biji ya. Oh iya. Yeah. Langsung aja. Oh, yeah. <laughs> 1 2 3. Oke, okay. Om Adit leader. Oke. Okay. Oke, okay. okay. oh, okay. kita mulai aja, guys. Oh, Final. Okay, okay. Final Battle Challenge RCTI TV dan si. Helihan. Ini takiu. terakhir terakhir, ngeri. Oke okay dengan Adit. Juri nya Juri nya apa -apa ini ngeri banget ya gini. Right, tegang right. banget kayaknya. Oke. Ini, ini juga. juga. Oh, ini, ini. Oh, aduh, orang ini tegang juga. Ini, ini ini tegang juga nih yang belakang. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Babak, Babak pertama. Run pertama. Adit leader Oki Caesar. Oke. Okay. Ready? Ready. Dua. Ready. Satu. Go. Oke, okay, Adit <laughs> sebagai leader dengan BMW nya diikuti ya, oleh Oki dengan pembangunan G.A ya. oke okay, pembukaan yang cukup halus dari Adit disempel terus oleh Oki ya, karena pertama ini masih cari-cari aman nih, opa, nih. Ya. masih tipis-tipis, Oke, finish yang cukup baik dari Adi. Sake. cakep. Ini main aman kayaknya, cari aman dulu nih run pertama nih. <tuk> Oke, babak pertama, run kedua. Ready? Dua, satu, go! <tuk> Kita lihat inisiasinya. Uh, Ini sih cukup baik dari Oki, ditempel terus oleh Adit. Angle yang cukup baik dari Oki, oh ngeri-ngeri kita lihat main Angle yang cukup besar juga dari Oki. Oh nice, nice, nice, nice, nice, nice. nice. <laughs> Gas siap gas uh, untuk gas pertama kalau kopi lai, lainnya nggak terlalu mulus tapi yeah. casingnya juga kasar banget oh Pak. Yeah. Banyak Pak ini. Gitu. Tapi kalau gua lebih milih kali oh. uh, yang pertama gua milih Adit sih. Yang pertama milih Adit. Eh, ya. eh. Uh, yang uh, rounding round, round satu ini. Babak satu ini Gue pilih Adit. Pilih Adit. Yes, um. karena secara chase sebenarnya eh sorry leading dua-duanya lainnya bagus sih lainnya bagus cuman nge chase nya oki tadi disitu dia nggak kasih jarak terlalu nempel nggak nggak kasih space Waktu buat run buat tiaran ya, pertamanya itu uh, oki terlalu maksa nge push adit yang, sehingga gak makanya agak, iya nggak kasih iya. ruang makanya tadi ada sedikit nenggol kan iya yang pas yang lagi inisiasinya begitu secara Chase, adit lebih rapi sih. Uh, oke okay, tadi berapa kali dia koreksi angle kayak di sini sama yang di sini nih kok nih tadi ini. Yang kelihatan di sini tadi sih. Paling pertama tuh agak kayaknya mah ya. agak mau stop, bukan stop sih, agak mungkin drop, narik lagi jadinya. Tapi kalau uh, Chase-nya adit lebih lebih lebih, lebih rapi, rapi lah, lebih rapi. Iya, gitu. kalau gue sih ya, memang chasing lebih unggul Adit karena bersih, gak ada kaki-kaki yeah. yeah. cuman kalau dibandingin secara leader, lebih impressive gitu, lebih agresif oke sih, okay iya yeah, lebih agresif sih, even sih kalau gue kalau gue Adit masih sih jadi di babak pertama ini Opa Adit, kalau gue sih one more time gitu jadi di babak satu ini gimana kalau kita kasih one more time ya, biar makin tegang kan baru pemanasan ya, ya sih oke, okay. one more time, time ingat kasih kasih jarak ya yeah. Ki kasih jarak inisiasinya yeah. no, Oke okay. pokoknya jarak-jarak semobil masih oke okay lah oh, gitu loh Oke okay. okay, di babak pertama ini kita, kita dapat one more time pertama, more time pertama. antara Adit okay. dan Oki oke okay, one more time pertama Adit leader Oki Chaser ready 2 1 go Harusnya lebih gila lagi di sekarang nih. Uh. Lumayan gede tapi ada sedikit horny sih kayaknya. Apa karena tadi halang <kesar>, tersesor Iya karena tersesor. Cukup okay. baik dari kedua driver. Oke okay, Oke okay. kita langsung run kedua aja ya ah, sebelum di ya, yeah. review. Oke, okay, run kedua. Uh, one more time pertama di babak pertama. Oke leader, Adit Chaser, ready? Dua, satu, go! Wow, anginnya oh. udah gede aja langsung. Kita lihat sesi pertamanya.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 gimana lalu obat? yang ke, untuk round kedua ini ee uh, more time pertama one more time, yeah, tadi inisiasi pertama Adit agak koreksi tapi itu karena dihalangin Oki si awalnya yeah. kalau, kalau ini selebihnya leadingnya rapi sih, rapi sih ya. yang sekarang ini yang yang abis uh, yang kedua ini si Adit lebih uh, lainnya konsisten kalau boleh tuh leadingnya dua-duanya uh, konsisten hanya perbedaan di satu titik yang di sebelah sana tuh mau okay, okay, yang okay, ke, kurang, kedua terakhir kurang ya? Mundur ya kurang mundur karena terlalu cepat inisiasinya jadi dia kurang mundur Adit lebih lebih nempel kalau dari Chase tadi si uh, inisiasi secara kalau dari inisiasi Chase nya masih bagus Adit Oki okay, kayak ketakut ketinggalan makanya dia tadi agak nolong setengah body oh, ada, keluar tuh. Ada, iya, ada-ada. Gitu loh. Tapi tipis or... dikit ya. ya. shorty dikit. Jadi kalau gua sih masih Adit ya. Gua sih sepakat sih di one more time ini Adit lebih unggul sih. Adit lebih unggul. Hmm. Jadi di babak pertama ini bang, bang. Adit lebih unggul. Adit pertama. Oh. Ay. Ay. Ay. Tapi tipis banget sih, tipis. Tipis, tipis banget. Ya di satu kosong untuk Om Ade ya ini babak keduanya Apakah babak kedua akan dibantai oleh Oki biar dapat ketemu nanti di babak ketiga lebih seru lagi ya enggak sih oh, Oke okay. okay, kita lihat oke okay, Ki. lebih agresif lagi Oke okay, babak kedua run pertama Adit leader Oki Chaser ready 21 go lihat kondisinya, ay, ay ham salus, situ sisi, diambil semua lainnya, oke juga masih tempel, oke kita lihat manginya, cukup baik, ah, sayang banget, oh, yes. Speed Sampai. udah sama, ya, angle udah sama. sama, tapi setelah manji ada. Ya. Oh, sayang banget, fatal sih, fatal, fatal. Betul, ada yang kurang menahan diri. Kurang menahan kurang kerasa banget. Kurang sabar. banget. Kurang kerasa banget. Kurang kerasa banget. Kurang kerasa banget. Kurang kerasa banget. Kurang kerasa banget. Kurang kerasa banget. Kurang kerasa Oky leader Adit Cesar. Ready? 2, 1, go! Uh, nice! Joky! Ngeri dua-duanya ngeri. Entelannya bagus, lainnya juga oke. Okay. Eits, ada apa di situ? Nice. Uh. Uh, dia habisin semua lainnya. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Wow. Gila, gila. Tapi kelihatan ada yang oh. Ada yang aneh, aneh. Aduh, sayang uh. banget, sayang banget. Kalau gua, pertama-tama gua udah tahu siapa. Yang keduanya, bagi gua nih sebenarnya sama, sama bagus tuh ya. <laughs> Jadi kalau gua uh, untuk yang uh, back door ini gua milih Adit. Kenapa? Ya nah, uh, pertama sih udah fatal ya. Tadi sebenarnya ya, di, sini, pertama, di setelah anjinya tuh udah sampai Iya, lu terlalu ngepus karena kan di situ udah pasti dia nge-drop. Lu harusnya ngerem. Jadi lu nyenggol lu nabrak bukan Adit yang nge-drop tapi lu ya. yang terlalu cepat ya, terlalu bareng, terlalu nggak di-rap, jadi nama kan nggak cuma sampai sekali doang kan? iya berapa lagi? tak, iya tapi uh, yang kedua ini, smooth sih gue bilang dua-duanya bagus, leadingnya bagus, Tessingnya ngambilnya bagus, bagus. testingnya bagus walaupun leadernya ada sedikit usaha-usaha buat AE aduh, ya. ngeri banget ngeri ya. banget tapi tiba-tiba lebar ya. Ya. Ya. tapi masih bisa diantisipasi masih itu bisa bagus. kalau ya. bagi gue tuh sebenarnya yang round kedua itu seri sebenarnya ya. tapi round pertamanya lu nggak, nggak ketolong nggak sih. ketolong tentunya aduh sayang banget gap cuma dua babak tuh oh, kita sepakat asilnya? juaranya adik. ternyata adalah adis kualitas kualitas. Kualitas. kualitas kualitas jangan terus banget langsung dikirim ke dia oh, <laughs> Orang bodoh itu Jadi, gap. Jam terbang sama ini nggak bohong, gap. Nggak bohong. Waktu, waktu. Nggak bohong, nggak bohong. Oke. Oke. CCTV. Iya, sekarang kita udah ketemu sama pemenangnya nih gap. Siapa bu? Siapa lagi kalau bukan Om Adin? Tuh, Gimana gimana gimana? Lawannya gimana, Adin? bisa kayak ngimbangin bantingan, bantingan ya kita tahu lah ya, ya, sejauh mana, sejago -se apa, cuman gua yang kayak gitu, dia bener -bener bisa nyamain gitu loh. bisa ya, speednya juga ngeri ya, hampir banget, walaupun tadi ran run awal dia masih main aman banget Ketil, Ar, gua baca dulu kan, dia. Iya. Baru pas setelah itu waduh enggak dengar Oke, terima kasih Adi. Lu jadi juara pertama di gelaran rctv Battle Challenge yep. yang diselenggarakan oleh rctv dan Heli Hantoy. Hadiahnya apa? Okay, Kita panggil Opa. Wah. Hey. Dapat body, geng. Oh, body. Body apa 400 Z. Oke jadi jangan dipotong ya jangan dipotong jadi potong jangan dipotong dibuat jangan dibakar jangan dibakar oke kokokih nasu kokokih ya nasu dibangun wih kedua kalau mau main RC di Jakarta maupun di sekitar Jabodetabek main di blok M di blok M ya kalau buat yang mau main drift drift belajar belajar nanya nanya datang aja ya datang aja belum punya kitnya auto five kalau belum punya kita datang aja dulu biar nggak salah beli nah, kita ngobrol dulu block M Square tanggal tiga tanggal tiga selasa sampai minggu ya. Ya. Senen, senen special kelas orang tua <laughs> senen tiga puluh up <laughs> jawab <Jumlah. laughs> Oke okay, itulah okay. kita adit bersama pemenang dari Battle Challenge yang diselenggarakan oleh RC TV dan wow. Helihan buat teman-teman yang mau belanja spare part dan nyari RC segala macam tuh langsung aja ke Helihan Oke, okay, thank you buat LCTV dan Helihan. Bye. Bye.